so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game acne ya di video kali ini kita berada di acne server Cina yang mana itu ada event baru yaitu event Gavial dan Kobe ya dan kobe ini masih belum bisa dibuka ini ini maksudnya apa ya Oh jangan-jangan harus harus menyelesaikan nya ya R1 itu ya gua nggak tahu itu apa ya nah, pokoknya itulah dan by the way kita akan gacha ini nanti malam ya? nanti malam kita akan gacha dan gua pun mau semoga saja kita dapat Tomimi eh Tomimi gratis ya uh, ini siapa nih Flynn gua masih belum merasakan ini bagaimana cara menggunakan operator B Hunter dengan siapa itu namanya eh uh, siapa namanya yang dari requirement itu gua lupa siapa namanya tolong komentar aja di bawah Oke, okay, lanjut lagi. Oke, okay. ini lebih panjang ya waktunya ya, berarti ada dua event di sini ya. Oke, okay, ada dua event di sini, dan kita nanti itu akan gacha nanti lama ini. Oh, men penuh cuy! Nih, aduh, backgroundnya penuh ini. Semoga dapat saja anak Honda itu nanti ya, dan ini dua biji ya nanti ya. Dan ini gua baru satu ini, Nikobe juga sebelahnya Oh ada email, ada email Oke okay, emailnya ini saja ya Oke okay, dapat 5, lumayan Supaya bisa nabung untuk beli skin Chen nanti itu, Chen atau enggak itu bless ya karena gua sudah melihat ini sedikit-sedikit ya ada bocoran sedikit itu skin blaze skin chen juga oke okay, kita langsung saja ke sini oke okay, kita sudah masuk ke eventnya dan by the way ini mulainya yang mana ini ya ini mulainya yang mana ini apa ini huh? oh oh iya iya, ini tropinya ya Oke, okay, tropi, tropi Waduh, apa ini Hmm, tropinya ya Oke okay. Dan terus ini ya, Mulainya, oke okay, kita mulai Oh, I know ri satu itu tadi ri satu ya kan Berarti kita harus mulai ini Baru kita dapatkan Itu mode Mode barunya itu ya Mode gambarnya dan ini tidak bisa di itu, ya. Tidak bisa celeng mode, ya. Oke, okay, kita matikan dulu ini. Oke, okay, terima kasih. Dan kita pakai ini saja, kali ya. At enggak, enggak, enggak. Ini oke. Okay. Dan by the way, gue juga ngelihat itu apa namanya, ada semacam meme, meme semacam meme itu yang dimana itu uh, apa namanya pokoknya lagi lomba-lomba itu <laughs> kayak lomba lari <laughs> lomba kayak lari itu soalnya berkerumunan itu ya musuhnya itu ini apa sih mana skipnya oke okay. aku nggak tahu ini kayak mana kok bisa jadi ada mim kayak gitu ya oke okay, saatnya kita berada di hutan rimba cuy yang dimana ini sangat hijau sekali ya mapnya ya do kok biasa dong oh, oke okay. ini dua biji ya mm -hmm. ntar ini gimana oke okay, kita taruh di sini saja ya oke okay, langsung uh, ini di sini ya yeah. ya yeah, begitulah dan ini disini wow men ini buayanya ini oke okay, di atas sepertinya aman ini kayaknya pakai ini saja dan ini kayaknya dibantu dengan ini Keh, okay, nih dengan mini gem ya. Oke, okay. dah itu sajalah. Oke, okay, thank you. Satu kali hit langsung mati. <laughs> Wah, men, men, men, men, Itu kok ramai cuy. Wah, benaran ini cuy. Waduh, nggak boleh nih. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke. Okay. Itu tadi langsung. Tuh. Ini kalau teknya tinggi nih super susah ini ya. Benaran lah itu. Kayak binatang lipan. Berkerumunan. wah apa tuh Waduh, ini benar-benar di hutan rimba ini ya. Oh ada gavelnya juga Oke okay, terima kasih Ya tentulah Karena ini mode gavel juga Dan berdua apakah ada Oh Apanya Ini apa sih Semacam event itu ya Milestone mungkin itu ya Oke okay, Apakah sudah terbuka Oh nah sudah terbuka ini nah ini waduh martabak cuy oh, ini martabak rasa madu ya ini gimana cara mulainya ini gua nggak tahu ini collection what is that Wo man oh ini kayaknya ini drop dropannya ya ini kenapa kayak ada ini nih gua nggak tahu ini ini barang-barangnya baru Ku ada hati di sini ya Ikat pinggang juga waduh apa-apaan ini ini atasnya apa? Eh, eh, udah mana sih? Oke, mana cara mulainya, Pak? Oh, itu tadi dulu ya, bad guy. Wow, wah, wow, ini udah mulai nih ya. Ntar kita lihat dulu storynya gimana, apakah ada story baru? ya btw gua enggak tahu storynya ini baru atau enggak Oh langsung ya dan sini oh me oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, i know i know ini kita disuruh uh, sesuai ininya ya ini mungkin kayaknya ini, ini defender semua ini medic semua ini spesialis semua ini guard semua ini sniper ini nah ini mungkin cuman Rodas Iceland doang, ini gua nggak tahu juga, kita coba ya. Eh, by the way, kemana ini Oke, okay. gue kira harus pencet apa lagi. Oh, apa ini nih? Ini apa lagi, coba? Katanya itu random ya. gua nggak tahu random gimana Nah, iya, random. benar random. Apa kita harus guard aja dulu ya? Kita challenge pertama dulu ya kita guard nih. Semoga, uh oh, kita diberikan ini otomatis ya gratis nih. Oke okay, kita bisa memilih guardnya saya. Oke okay, kita pilih guardnya siapa di sini dan kita diberikan level di 50 ya. Apakah gua pakai skadi? Uh, mungkin kita pakai Uh, siapa ya? Ini siapa cuy? Wah pengen ini gua makan ini ya. Ini boleh. Tapi ini tidak mendapatkan hop ini ya. Dan selanjutnya. Nah ini boleh juga. berbeda Oh gitu. Satu-satu ini masih ya. Coba kita pakai yang ini nih. Ini siapa sih? Orang itu siapa itu? Oh, I see. Reserver meal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sepertinya kita mendapatkan operator ini. Oh, kita mendapatkan tiga operator, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya paham, saya paham. Berarti operator kita ini waduh, disuruh milih nih, Bos. Ini siapa lagi nih, Ini gua enggak tahu ini siapa ini. Dan pastinya saya pilih ee uh, ini saja, atau mungkin nih. Ini level 70 loh, kok bisa level 70 ya? Oh iya, gua ingat ini sesuai dengan operator gua punya ini ya. Operator gua kan 70. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. gua paham, gua paham. Ini saja lah, eh, uh, uh, ini saja, atau aduh, gua bingung. Oke, okay, kita akan memakai ini ya. Dan selanjutnya, sniper kita siapa? Saya tidak punya siapa-siapa. Waduh, -siapa. bintang 4 Tomimi, yaitu eh, Mimi. Ini siapa? Gua lupa. Ini nih, gua mau coba ini, tapi bu oh, enggak ada itunya ya. Ya, sudah, kita pakai ini saja ya. Dan ini operator anu, ini NPC juga. Ini enggak tahu itu siapa namanya dan on operator NPC-nya itu ada tiga dan ini adalah challenge pertama kita wanja oke okay. dan misi terakhirnya sampai di sini ya dan darah kita ini sangat berlanjut ya jadi hati-hati ya oke okay. ini apa ini oke okay. eh mana sih Oh kita disuruh milih tiga ini ya Terus ini ada tambahan Oke okay, kita cuman punya tiga saja Oke okay, terima kasih Oh ada operator ini ya Support ya oh, oke okay. ISWNO Apa itu Kode kah Oke okay, gimana nih Hello, gimana ini? Sebentar, Ini di belakang pasti nembak kan? Enggak mungkin enggak nembak kan? Berbahaya nih, bos. Tuh, nembak. Oke, ini aja lah. Kita kemarin juga nih, cuy. oke okay, saja oke okay, 40 ya cukup panjang juga ya ya gua cuman gameplaynya sekali doang ini cuman pertunjukannya aja bagaimana sistem uh, ini saja itu nanti itu uh, nantilah gua bilang lagi di akhir ya bang birbi ini siapa bang ini reserve ini uh, operator NPC yang hanya bisa didapatkan dari game ini ya eh event ini oke sudah selesai terima kasih. <tuh> oke okay, setelah ini apakah yang kita dapat guys? Oke okay, berarti ini ya. Oh oke okay, saya paham. Ini berarti kita naik level satu lagi ya. Oke okay, kita berada level satu lagi. Perfect dan ini nambah jadi 4 biji ya. Oke okay. berarti ini tetap berlanjut ya. Apa ini Oh ini dapat pilihan ya Oke okay, dapat pilihan operator baru lagi cuy Oke okay, tiap naik step ini kita dapat pilihan operator baru lagi dan kalian bebas untuk memilih ya ini karena level operator satu waduh bahaya ini cuy ini gua pilih siapa ini gua pilih ini ajalah Chen ini ya ini Chen itu sesuai dengan operator yang kita punya cuy, oke okay, terima kasih. Setelah itu ini apa lagi nih? Apa itu? Oh paham. Dan ini stake keduanya ya, dan stake kesatunya nih. Oh nggak bisa kita klik lagi ya. Dan ini masih ada banyak ini. Pokoknya intinya itu sampai kalian kalau kalian keluar dari game ini atau maksudnya exit dari event ini Kalian itu ngulang lagi cuy Jadi kalian nggak bisa langsung itu aja ya Dan ini Dan ini operatornya itu nanti itu bakal berlangsung terus model kayak survival juga yang dimana itu terus berlanjut beberapa stek-stek darahnya itu tetap segitu dan tidak bisa dihealing atau restart ya setiap steknya itu darahnya itu ya pokoknya intinya itu ini apa ini Oke itu enggak berarti kita keluar kan? nah ini Oke berarti enggak keluar ya Oke berarti enggak keluar ya jadi hanya itu saja dari event uh, dari gameplay event pembuka kali ini jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck oke okay, gua deh Andri Maulana undur diri sampai jumpa di video berikutnya bye bye oh ya dan by the way itu nanti malam kita gacha ya silahkan tunggu nanti uh, video selanjutnya oke okay? ya nantikan video gacha ya semoga saja gua dapat unique tes. oke okay? terima kasih